Yosua merebut seluruh negeri kanaan sesuai firman Tuhan Yosua 11 ayat 15-20 ayat 23 Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, hambanya itu, demikianlah diperintahkan Musa kepada Yosua Dan seperti itulah dilakukan Yosua Tidak ada sesuatu yang diabaikannya dari segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu Pegunungan seluruh tanah negeb, seluruh tanah gosien, daerah Bukit, serta araba yordan Dan pegunungan israel dengan tanah rendahnya Mulai dari pegunungan gundun yang mendaki ke arah seir sampai ke baal gad Di lembah gunung libanon di kaki gunung Hermon, Semua rajanya ditangkap dan dibunuhnya Lama Yosua melakukan perang melawan semua raja itu tidak ada satu kota pun yang mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel Selain daripada orang Hewi yang diam di Gibeon itu Semuanya telah direbut mereka dengan berperang Karena Tuhan yang menyebabkan hati orang-orang itu menjadi keras Sehingga mereka berperang melawan orang Israel Supaya mereka ditumpas dan jangan dikasihani Tetapi dipunahkan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka menurut pembagian suku mereka. Lalu amanlah negeri itu berhenti dari berperang.